To my channel Oke, okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya sini Sempat Sembilan Nah dalam video kali ini saya berada di CV Putra Singgalang Motor Khususnya saya akan mereview mobil kanter Super HDX66 Ini tahun 2017, 2018, 2017 yang lagi proses pembersihan Nah kali ini Super HDX66 tahun 2017 Ready khususnya di CV Putra Singgalang Motor kelengkapan surat lengkap pajaknya masih hidup nah kali ini saya akan mereview bagian ini sebentar bagian dalam nanti kita akan lakukan proses pembersihan ini mereview dari awal kita lihat dulu seperti ini teman teman ya lagi proses pembersihan nantinya di bagian dashboard kursi Buka harga 3,8 nego di tempat. ya atau hubungi saja kontak persen 0813 74656554. Kondisi ban masih segar, masih kita bisa pakai. Nih. Select. Nanti kita akan melakukan proses pembersihan ya. Bagian tulang Ya, nih bagian bawahnya dan bagian gardan masih terlihat bersih. Itu nanti kita akan bers melakukan pembersihan bagian oli-oli dan dilakukan pembersihan oleh abang. Itu lanjut di bagian belakang. ini bagian samping kanan Oke. Okay. Ini bagian samping kanan bagian depan. Dan ini bagian tampak depan. Buka harga dengan harga 3,8 nego di tempat atau kontak person ke nomor 08374 656554 eh eh tahun 2017 Super Hadek 66 mobil kantor ya